Hai hai hai Harimau merupakan jenis kucing terbesar dari spesiesnya Selain itu harimau juga adalah kucing kedua tercepat dalam berlari setelah cita Harimau juga merupakan hewan pemakan daging yang paling ditakuti oleh manusia Orang-orang biasanya akan langsung panik dan ketakutan saat berhadapan dengan harimau Namun pernahkah kalian membayangkan bertemu harimau saat berada di toilet? Seperti yang terlihat dalam video Tampak seekor harimau sedang asyik minum langsung dari wastafel di sebuah toilet pria. Harimau ini diketahui memang memiliki kebiasaan minum di wastafel. Ia selalu pergi ke toilet saat sedang istirahat dari sebuah pertunjukan sirkus. Diketahui harimau ini bermain dalam sebuah pertunjukan sirkus di Moskow. Walaupun sudah terlatih, tapi tetap saja bertemu dengan harimau di tempat umum seperti ini. Agak mengerikan ya? Harimau hidup selama sekitar 25 tahun, baik di penangkaran dan di alam liar. Sayangnya, menurut perkiraan para peneliti, kini hanya ada sekitar 3.500 harimau yang tersisa di alam liar, pastinya ini karena ulah manusia. Bahkan tiga subspesies harimau selebihnya telah dianggap punah secara resmi, diantaranya yaitu Harimau Kaspia, Harimau Jawa, dan Harimau Bali. Harimau jantan biasanya mencari makan, sedangkan harimau betina akan menjaga anak-anaknya. Saat harimau jantan mendapatkan makanan, biasanya mereka akan membiarkan harimau betina dan anak-anaknya makan lebih dulu. Harimau hanya bisa berlari dengan kecepatan 60 km per jam untuk jarak pendek, dan bisa melompat sejauh 6 meter dan hingga ketinggian sekitar 5 meter. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Di sisi lain, seekor harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae yang tertangkap kamera sedang berkeliaran di dekat fasilitas minyak PT Chevron Pacific Indonesia di Kabupaten Siak Riau viral di media sosial. Harimau tersebut diketahui muncul pada pagi hari sekitar jam 7 waktu Indonesia Barat. Kabar munculnya harimau tersebut juga telah dibenarkan oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau. Dalam video satwa belang tersebut terlihat berlari di dekat pagar fasilitas Chevron. Video tersebut diambil oleh petugas security di kilometer lima Jalan Lintas Timur Sumatera dekat fasilitas stasiun pengumpul. Kepala BKSDA Riau mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya Satwa dilindungi tersebut terlihat jelas berkeliaran pada pagi hari di fasilitas minyak tersebut. Kuadugaan harimau tersebut berkeliaran dipicu oleh gangguan pada ekosistem dan lingkungan yang menjadi habitat harimau. Diketahui kebakaran hutan dan lahan yang makin meluas di riau sejak akhir Juli lalu. Kebakaran hutan tersebut mengakibatkan kabut asap di sebagian daerah dan juga siap menjadi salah satu daerah yang dilanda kebakaran tersebut. Ini karena habitat terganggu, apalagi kondisi alam seperti ini atau karhutla, sehingga satwa ini keluar karena kondisi alam yang kurang nyaman. Harapan saya jangan dia dianggap sebagai musuh, ucap kepala BKSDA Arial. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya.